tiga bulan itu usianya bos tadi baru ngambil dari tambak di lokasi Gebang karena di lokasi tambak di lokasi Gebang itu tambak pemenian pembesarannya di sini jangan lupa like subscribe di channel Kader Jepang Ooh.